Tentang ilmu spiritual dan budaya, tidak hanya memiliki jumlah yang besar saja, suku Jawa juga dikenal kaya akan adat, istiadat, serta kebudayaannya. Salah satunya adalah kebudayaan yang disebut dengan weton dan neptu yang dinilai memiliki peran sangat penting dalam segala aspek di kehidupan masyarakat Jawa. weton selalu memiliki kaitan erat dengan neptu. Meskipun begitu, masih ada banyak orang yang tidak mengerti dan memahami tentang neptu maupun weton. Neptu Jawa erat kaitannya dengan weton serta primbon, sebab ketiganya saling berhubungan untuk membaca suatu hal sesuai dengan kepentingan seseorang. Neptu Jawa adalah nilai tertentu dari masing-masing hari, dari hari Senin hingga Minggu, atau tujuh hari dalam seminggu, dan nilai dari hari Pasaran dalam Jawa yaitu lima hari dalam satu minggu. Bon Jawa telah menetapkan nilai-nilai dari neptu dan masing-masing hari yang ada dalam pasaran Jawa. Bahkan, dari tutur bundaran yang kami ketahui, kecocokan keturangan perkutut dapat dipengaruhi juga melalui weton kelahiran pemilik perkutut. Karena ini berkaitan dengan hodam pendamping yang akan mengikutinya pada kesempatan kali ini. Kami akan mengulas tentang perkutut yang cocok dimiliki oleh seseorang yang memiliki weton Senen Pon. Berikut penjelasan kami: seseorang dengan weton Senen Pon menurut tim Jawa mempunyai energi yang selaras dengan hodam. Itu geni sabtu tadi. Maka, hati-hati jika bertutur kata soal kejelekan weton Senen Pon. Menurut Primbon Jawa Karena perkataannya akan dikabulkan Kemungkinan ini karena weton Pon menurut Primbon Jawa mempunyai energi yang selaras dengan kodam hidup ini Sabdo Dadi Sosok weton Pon menurut Primbon Jawa orangnya berani membela kebenaran Oleh sebab itu dikenal vokal dan kritis Seseorang dengan weton Pon menurut Tribon Jawa, punya pengetahuan yang luas, sehingga jadi tempat bertanya orang lain. Selain pengetahuan luas, weton Pon menurut Tribon Jawa juga berwibawa, sehingga weton Pon menurut Tribon Jawa bicaranya dapat diterima oleh banyak orang. Pemilik weton Pon menurut Tribon Jawa karena berada di bawah lagu nsrengingi artinya orang bisa menghidupi dan menerangi sekitarnya Perkutut yang cocok dipelihara orang yang lahir pada Senin adalah perkutut Keturahan Sabdojati ekor 14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 Rahayu syakung mati Kasih nerepeto nerein insang kolom